FOX USA Folding Karambit FX599 adalah satu variasi reka bentuk karambit lipat yang menarik dengan julur Emerson Wave dan lubang cincin yang ikonik dengan tumpak reka bentuk sebagai alat taktikal dan juga sebagai bilah EDC. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Dari mutu yang memberi perhatian kepada perincian pembikinan kerambit lipat Fox USA Folding Kerambit FX599 telah berjaya mencangkuk hati dan minat saya pada Fox Knives dari Maniago, Italia. Mata bilah yang melengkung seperti bulan sabit atau cakar harimau dibentuk dari besi stainless steel N690CO Kobalt Vanadium dari Bola Oderham. Mata bilah mempunyai daya ketahanan yang tinggi dengan kemasan hitam geseran rendah Hydroglider Black Gold Teflon dengan tampang asahan saber. Kerambit lipat FX-599 adalah bagi mereka yang mempunyai lebar buku jari yang berukuran 9 cm ke bawah. Sementara yang lain boleh mendapatkan model FX-479 yang lebih besar. Sisi gagang kerambit lipat FX599 diperbuat daripada G10 yang membaluti kerangka pelapik stainless steel yang memusat mata bilah ke tengah dengan bantuan kekunci pelapik untuk menahan pangsi bilah sedalam 30% dengan kukuh tanpa ada goyang pada pangsi mata bilah. Lubang cincin tunggal aluminium yang dibentuk menjadi sebahagian dari penunjang belakang bersama pelapik steel steel yang memperkasakan struktur kerambit lipat FX599. Kukuran pada pelapik kunci agak agresif dan tenggelam, ya bersama paduan jari dan kadang-kadang agak sukar untuk menolak atau menarik simpan. Bebatang kunci mata bilah dengan sebelah tangan dan mungkin menjadi lebih mudah ya setelah digunakan dengan lebih lama pengikat kochi yang berselih diikat di bawah lubang cincin yang akan tergadah apabila kerambit lipat FX599 disepit pada kochi seluar dan apabila kerambit lipat ditarik keluar mata bilah akan menunjang ke hadapan tanpa perlu membolak-balikkan kerambit jepitan penyepit kochi FX599 amatlah kuat sampai kain kochi mudah terkoyak dengan penyepit yang melekap di atas permukaan sisi gagang G10 yang agak kasar. Penyesuaian perlu dilakukan pada ikatan skrus ataupun pada bidang penyepit kocik yang harus diamplas rata agar kelim kocik tidak terkoyak semasa menarik dan menyepit bilah. Berat kerambit 110.4 gram yang memberi dorongan momentum, alat pukulan dan juga untuk aksi putaran. Panjang kerambit di dalam keadaan tertutup 12.5 cm yang boleh disimpan di belakang gelang tali pinggang atau kucing dengan lubang cincin tengah dah untuk mudah ditarik keluar. Panjang keseluruhan kerambit apabila mata bilah terbuka 18 cm dengan panjang mata bilah 5.71 cm. Tampang kerambit 13.41 mm yang dengan tinggi atau lebarnya bilah 41.93 mm. Ketebalan mata bilah menirus dari 3 mm ke 0.99 mm pada hujung mata bilah kerambit dengan ketebalan di balik mata tajam yang mendatar lurus pada 0.69 mm. Akhir kata, pelaksanaan reka bentuk dan pembikinan Fox USA Folding Kerambit FX599 yang cantik dan bermutu tinggi dengan genggaman ergonomik yang bersama jelur pelambung yang mempunyai taji runcing di bawah kuku paksi yang berfungsi sebagai titik tekanan sudah cukup menyakinkan dan tidak mengecewakan. Dapatkan kerambit lipat FX599TK ya buat latihan memutar dan juga belajar cara-cara menggunakan kerambit dengan betul di dalam seni silat mempertahankan diri Hargailah keselamatan dan kesihatan ya kawan-kawan Dan terima kasih kerana menonton Kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang dengan putaran video mingguan yang seterusnya